kita diwajibkan untuk memvoting Lesti dan Bilar melalui SMS persahabat ya ini sih wajib kita dukung mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Bilar membawa piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2022 SMS sebanyak-banyaknya idola favorit kita persahabat ya dan jangan lupa juga untuk memvoting Lesti dan Bilar di aplikasi video.com dan juga Voting melalui sosmed, Instagram, Facebook, dan Twitter. Persahabat jangan lupa kita harus wajib dukung idola kesayangan kita. Mudah-mudahan, untuk rezekinya bisa dimenangkan kembali oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semangat ya! Sisa 20 hari lagi, bismillah, borong piala penghargaan. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan dari al 2 Weret ada sebuah kalimat di sini. Tetap dengerin lagu-lagu Dedek ya di platform music, Juke, Spotify, Langit Musik dan aplikasi lainnya. Jangan lupa kita diwajibkan untuk mendukung juga nih lagu-lagu Gundala -lagu Sinarski Bilar di platform music, Juke, Spotify, Langit Musik dan aplikasi lainnya. Selalu semangat ya. Voting setiap 15 menit sekali juga nih untuk kesayangan kita Bismillah. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak. Support semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus, mencintai Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL Untuk selanjutnya, ini juga kita mendapatkan info penting banget ya dari Ayah Kejora Perhatikan nih, kembali menginfokan bersahabat ya Bahwa ada channel palsu Yang menyamai channel YouTube-nya Ayah Kejora Nama channelnya Ayah Kejora Channel kita simak di kalimat yang di oleh ayah kejora ini channel palsu udah banyak yang salah subscribe itu channel palsu bukan punya ayah kejora dia juga berani ngambil video dari channel ayah kejora tuh persahabat ya, dipahami harus tentunya kita tahu bahwa channel youtube yang asli ada di bio ayah kejora yang belum ada videonya persahabat ya ini channel palsu, yuk sama-sama kita jangan sampai salah mensubscribe karena tentunya Ayah Kejora channel channel aslinya ada di bio Ayah Kejora dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga ini vitamin bahagia banget ya, langsung diberikan oleh Bang Ariel nih, ini cuplikan Ketika Bunda Lesti dan Papa Vildan lagi duet lagu India nih, Bapak Min kasih sedikit saja bocoran soal lagu yang dinyanyikan oleh Bunda Lesti dan Papa Vildan. Disimak dan didengarkan. Wow, Masya Allah banget ya suara Bunda Lesti. Ini sih luar biasa banget. Tidak ada yang berubah Sama sekali, memang konsisten Untuk suara Bunda Lesti masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu tetap berkarya Dan mudah-mudahan juga dukungan semakin banyak Untuk Bunda Lesti Karena kualitas suara Jangan ditanya, jangan tentunya Diragukan lagi Karena Bunda Lesti Adalah orang yang sangat Multitalent, mudah-mudahan Selalu bersamangat untuk berkarya Dan selalu memberikan Karya-karya terbaik dan membuat bangga fans sejatinya. Dan persahabat ya, jangan lupa juga... Bakal hadir jam 2 siang di channel youtube-nya Papa Vildan Ini kolaborasi bersama Bunda Lesti Dan jangan lupa juga nih ada vitamin bahagia jam 2 juga nih Barengan ya bersama channel youtube-nya Papa Bilar. Kembali akan mengunggah vlog terbaru kolaborasi bersama Om Andre Nih banyak sekali vitamin siang hari ini Yuk sebentar lagi kita saksikan Mudah-mudahan